bintang sebenarnya tidak berkelip-kelip seperti yang kita lihat. Cahaya bintang sebenarnya utuh, hanya saja kita melihatnya dari bumi yang jaraknya sangatlah jauh dari bintang itu sendiri. Bintang menempuh jarak yang sangat jauh untuk mencapai mata kita pada malam hari. Matahari saja yang merupakan bintang terdekat kita jaraknya 150 juta kilometer, Bintang lain yang terdekat dengan kita adalah Proxima Centauri yang berjarak lebih dari 4 tahun cahaya dari bumi. Dengan jarak yang jauh, dalam perjalanan ke mata kita, cahaya dari bintang-bintang ini tentu akan samar. Apalagi cahaya bintang bertemu dengan atmosfer bumi, maka yang kita lihat adalah kelip-kelip. Saat titik cahaya ini mencapai atmosfer, ia melewati lapisan udara yang bergetar sebelum mencapai mata kita. Jadi, jarak bintang yang jauh dan getaran atmosfer bumilah yang menjadikan bintang-bintang di langit tampak berkelap-kelip. Di luar angkasa jauh di sana, bintang-bintang tidak berkelap-kelip sama sekali. Hal ini yang menjadi salah satu alasan mengapa teleskop luar angkasa Hubble dikirim ke orbit. Teleskop itu bisa mendapatkan gambar ruang yang lebih tajam tanpa gambarnya terditorsi oleh turbulensi atmosfer. Bintang akan lebih berkelap-kelip jika cahaya bintangnya melewati lebih banyak udara sebelum mencapai mata kita. Malam yang lembab juga akan menyebabkan udara menjadi lebih tebal, membuat bintang tampak lebih berkelap-kelip. Lantas, bagaimana jika kita melihat bintang yang tidak berkelap-kelip? Sebenarnya, itu bukanlah bintang, melainkan planet. Tidak seperti bintang, planet bukanlah sumber titik di langit. Ini karena mereka jauh lebih dekat dengan kita, dengan kata lain, mereka terlalu besar di langit malam untuk membuat atmosfernya tampak berkelap-kelip. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait mengapa bintang berkelap-kelip di malam hari.